yang memperlihatkan BBL lagi video call bareng dengan Kak Sela Masya Allah banget bersahabat ya Kak juga pengen banget ke Madinah katanya doain ya Abang El Biar cepet ke Madinah juga menunaikan ibadah, umur, atau haji Selalu mendoakan yang terbaik pokoknya buat keluarga besar Leslar Postingan ini pun direpost kembali oleh akun Sendal Putih Bilar, kalimat juga dituliskan di unggahan ini. Abang lagi video call nih sama Kak Sela, gemes banget sih, Gayanya masya Allah, emang lucu dan sangat menggemaskan sekali. Abang L. kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, banyak sekali respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Fatih Bilar, underscore mengatakan. Semoga Kakak Sela secepatnya ketemu Abang Elia ya. Bismillah Habis pulang umroh langsung ke Jepang Amin kau ya Allah, Masya Allah Luar biasa Doakan saja yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita Kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya Ada cedukan juga dari Papa Bilar ya Masya Allah Suasana di Madinah Begitu indah Luar biasa Semoga ibadah umrohnya Leslar khusyuk dan tentunya mereka berjalan dengan lancar apapun yang dilakukan. Bismillah, mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya untuk idola kesayangan kita. Ditunggu banget ya tentunya video-video Abang L ini main dengan burung Aduh pastinya lucu dan sangat menggemaskan sekali ya Berharap banget banyak cidukan yang kita dapatkan langsung dari idola kita Kemudian juga bersahabat yang dosiar, Kembali mengunggah video di momen saat Ibu Harsiwi Ahmad menyampaikan mengenai Lesti Kejora Disampaikan kembali, ditegaskan kembali oleh Ibu Harsiwi karena Lesti Kejora itu sudah bagian keluarga Indosiar, anak cucu Indosiar, Jadi akan tampil dan akan memberikan kejutan kembali. Dan akan tampil perdana spesial di acara ulang tahun Indosiar yang ke-28. Ibu Siwi emang the best banget bersahabat. Masya Allah support dan dukungannya untuk Lesti luar biasa. Terima kasih Ibu Harsiwi. Sudah sayang, sudah begitu banyak tentunya mendoakan buat love family. Mudah-mudahan rumah tangga Leslar pun kembali bahagia dan rukun. Amin. Kita lihat juga kalimat yang dituliskan lewat caption yang diunggah oleh Indosiar. Wah, nantikan penampilan pertama Lesti Kejora di layar TV Hanya di HUT 28 Indosiar Luar biasa Siapa yang udah gak sabar katanya itu bersahabat ya Ternyata yang udah gak sabar TV Tri Carlina nih TV Tri mengatakan Alhamdulillah gak sabar lihat penampilan dedek Lesti lagi di TV Masya Allah TV Tri luar biasa Salah satu orang yang sangat sayang Yang sangat mensupport sekali ya untuk Leslar Luar biasa Kemudian juga persahabat yang kita lihat, memang bias juga komentar-komentar negatif yang diberikan. Kali ini ada postingan kalimat yang diunggah oleh akun Mutiara6892. Aku heran sama netizen yang terhormat, idola yang mau ditampilkan di TV pada doain jangan tampil. Kalau ada iklan indosiar, siar, kalian ngemis-ngemis minta idola di TV sampai kalian disenggol orang, dibilang idolanya nggak laku di TV, kalian nggak terima idola kalian dibilang nggak dipakai di TV, kalian marah. Sekarang mau ditampilkan lagi, malah doain jangan tampil, nikmati aja, cukup jadi penonton tuh ya Jangan terlalu ikut campur, terlalu dalam.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 In dunia ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.